Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini kita mendapatkan kabar spesial Tadi sore nih para sahabat ya Tentu ada sebuah postingan video Leslar Entertainment Tim para sahabat ya Ini lagi berada di rumah mewah nih para sahabat ya Wow ini keren banget nih Bang Andit Dan kawan-kawan lainnya sepertinya lagi syuting nih para sahabat ya Kita doakan yang terbaik apapun yang dilakukan Semoga selalu dilancarkan, selalu diberikan kesuksesan, amin dan kita lihat di kolom komentar banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan, dari akun Aisyah Azhahra 692 mengatakan, duh ini lagi di mana lagi Min, rumahnya bagus banget, katanya itu ya ada juga yang bertanggapan dari akun Instagram Linda Farah magvira mengatakan di rumah Mama Iis kemarin wow ternyata ada yang bertanggapan ya ini sisa kemarin nih di rumah Mama Iis dahliah kita selalu support yang terbaik ya, doakan mudah-mudahan karya-karya terbaik dari tim Lesnar Entertainment, selalu ben, selalu membuat kita bahagia. Dan selanjutnya, kita lihat juga di IGsnya nya Redi Mulyana. Empat jam yang lalu mengunggah sebuah postingan foto bareng keluarga ya, Masya Allah, lagi OTW ke Lampung tuh empat jam yang lalu. Masya Allah, Alhamdulillah, idola kesayangan kita dan keluarga besar tentunya OTW ke Lampung bersahabat ya, doakan yang terbaik. Mudah-mudahan idola kesenangan kita selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Dan kita lihat juga di IGS terbarunya Bunda Lesti. Alhamdulillah muncul juga postingannya yang ya. Masya Allah lagi bareng dengan Dokter Feni Nugraha dan Marlena Hariman. Ini kebahagiaan yang masya Allah banget ya membuat kita semakin happy banget melihat postingan Bunda Lesti. Dan kita lihat juga kalimat yang di unggah atau yang diposting oleh Bunda Lesti ketemu barengannya kenapa harus di luar kota ya wkwkwk WK, WK, kata Bunda Lesti Wow lagi di luar kota nih persahabat ya <laughs> Masya Allah doakan kegiatan hari ini ya untuk Bunda Lesti mudah-mudahan lancar dan sukses Amin kita lihat juga di unggahan berikutnya di unggahan family Aneska Lestler 23 merepost kembali postingannya Bunda Lesti kita lihat persahabat di kalimat caption yang dituliskan di mana nih Bunda Lesti pastinya berada di luar nih persahabat ya. Kita perhatikan Bunda Lesti lagi di luar kota dan ada yang berkomentar dari Siti Aisyah Elis mengatakan di Lampung lihat IGS supir barunya katanya tuh ada juga tanggapan dari Imam Ziva mengatakan Udah nyampe Lampung, pasti sore ini, Masya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar gembira dan kabar baik langsung dari idola kita. Selanjutnya juga, persahabatnya, kita lihat postingan Bunda Lesti 4 jam yang lalu mengunggah postingan foto momen saat bareng Kak Sandy Purnama Seri dan BBL. Ini saat ke Surabaya, ya, Masya Allah, Bang eol ini emang selalu menjadi pusat perhatian banget, ya. Penampilannya keren, luar biasa Dan dikomentari langsung oleh Teh Fitri Karlina Teh Fitri mengatakan Masya Allah Abang Fatih Masya Allah banget ya Abang Fatih emang selalu the best, selalu keren Dan kita lihat juga komentar dari Rita Raja Gugug ikut menanggapi Gaya banget sih, baik katanya tuh ya Ahaha. Aduh Masya Allah banget ya Rita Raja Gugug aja ikut berkomentar di postingannya Bunda Lestika Jawa Masya Allah kemudian persatabat Bomin akan menginfokan mengenai polling online The Maskar Ming Celebrities 2022 Alhamdulillah Rizky Dilar masih di posisi pertama dengan perolehan voting 4151 votes dan di nomor 2 masih Rangga Azub dengan voting 3996 votes yuk salah sama kita support terus beda tipis banget ya untuk